Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Nesteri SPD di Imposentang Madrasah Yang kemas dalam MTSN 7 Sungai Selatan Ikut-ikutannya Ibadah ritual seperti Taharah dan Salat Pardu Merupakan salah satu kegiatan ekstra kurikuler Keagamaan yang wajib di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan Ekstra kurikuler keagamaan Dapat dijadikan sebagai modal Dan bekal bagi semua peserta didik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang Islam yang sejati, kegiatan ekspor ini dilaksanakan setiap Senin siang di Musala Darul Ilmi MTSN 7 Hulu Sungai Selatan, yang diikuti secara bergiliran per kelas. Kepala MTSN 7 Hulu Sungai Selatan, Jamjuri SAG MPDI mengatakan. Kegiatan Eskol Keagamaan di Madrasah dilaksanakan sebagai upaya Madrasah untuk memaksimalkan output peserta didik yang mumpuni di bidang keagamaan. Eskol keagamaan merupakan kegiatan eksCO wajib di Madrasah. Jadi kegiatan ini diharapkan dapat menjadi muda utama dan bekal pengetahuan secara teori maupun praktik bagi semua peserta didik di MTsN 7 HSS dalam bidang keagamaan. Ditambahkan kamat, mengingat pentingnya kegiatan ekskol keagamaan tersebut bagi peserta didik agar mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan serius, karena di setiap kegiatan akan ada nilai yang menjadi bagian dari penentu kualitas output dari MTSN 7 Hulu Selatan, khususnya di bidang keagamaan. Bagi peserta didik tetap akan dinilai berdasarkan keaktifan dalam mengikuti kegiatan, dan juga ada catatan yang diberikan oleh pembimbing sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai bagi peserta didik nantinya. Selanjutnya Kamat menjelaskan, untuk pembimbing kegiatan ekskol keagamaan diampu oleh sejumlah Dewan Guru MTSN 7 Hulu Selatan yang berkompeten di bidang keagamaan untuk memaksimalkan hasil kegiatan. Untuk membimbing ekskol keagamaan ini, kami kerahkan sejumlah Dewan Guru yang berkompeten di bidang keagamaan sehingga kualitas dari hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Sampai jumpa di 7, Saya di SPI, dan warahmatullahi wabarakatuh.